Assalamualaikum, halo semuanya Nama saya Salsa, asal Semarang Umur 15 tahun Kali ini saya mau share ke kalian Tentang cara nurunin berat badan dengan cepat Berat badan aku dulu 73 kilo dan setelah mengonsumsi Slim Trinity berat aku sekarang 64 kilo dan sekarang aku turun 9 kilo lumayan gak situ guys aku selalu mengonsumsi ini tiap mau tidur malam sebelum tidur malam aku selalu mengonsumsi Slim Trinity ini dan keesokan paginya langsung BABku lancar dan lemak-lemak yang di nempel di tubuh aku langsung hilang seketika lumayan loh guys aku turun 8 kilo dalam waktu dua setengah bulan siapa sih yang nggak minat guys turun berat badan bagi kalian yang susah turun berat badan segera order slim Trinity dijamin terbukti dan cepat menurunkan berat, berat badan kalian masih bye